Apakah pemilih komunitas yang memikirkan kekuatan? enggak, jauh nih deh. ya, itu oke. i promise lawan juara, lawan juara ini. juara lawan juara i promise, i that kemarin ya. lagi oh, langsung pohonnya fokus Mau usahanya mau nambang fokus Nice Oh Oh, sayang ah, yeah. itu. Oh, ternyata. Oh, lagi. Oh, di Ya apa dulu 30 pernah haul lagi The 10 que vai tirar ये ताकत माना जाता है Selesaikan perintah berikutnya. Mati. Mati waras di umpan ramah halo siapa yang menangi Diskon Dapatkan Yang lainnya.